Bisnis yang paling luar biasa. Ya, paham ilmu agama itu? harta huh? benda, pangkat, derajat komunitas, kekuatan, kehebatan, prajurit, kabuh. Sak pejuabat, sak konglomerat, sak orang kaya. Itu akan ketarik dengan keilmu agama. ilmu agama ini punya magnet ilmu agama itu kalau dipelajari tenanan itu punya magnet keberuntungan besar bahkan kalau saya berani ngomong bisnis yang paling luar biasa ya paham ilmu agama itu Hah? harta benda, pangkat, derajat komunitas, kekuatan, kehebatan, prajurit, kabwe. Sak pejuabat, sak konglomerat, sak orang kaya. Itu akan ketarik dengan keilmu agama. Walaupun kita pun tidak punya niat seperti itu. Walaupun kamu niatnya ilmu, belajar ilmu agama murni karena Allah. Itu secara otomatis. Heh? Makanya kalau ada santri. Kalau sekolah sungguh-sungguh tapi kalau ilmu agamanya enggak sungguh-sungguh itu stres itu orang. Itu stres. Kamu kamu pengen lulusan NOBO, SD. Nanti kalau SD belum puas, SMP. SMP enggak kurang. SMA. SMA kurang. S1. S1 kurang, S2. S2 kurang terus. Terus itu nyampe berubean masih terus. Padahal kelutik terima kertas. Coba kertas hilang coba. Heh? Ada orang calonan presiden. Ijazah hilang KB. Kira-kira ketompo enggak? Enggak ketompok. Tapi kalau ilmu agama itu enggak. Ilmu agama itu letaknya di dalam hati. Kadang-kadang anak kecil ini tuh akan mengalahkan orang yang sudah dewasa. Ilmu agama itu letaknya di dalam hati di sebuah kekuatan iman sampai anak yakin sama allah tenanan mulai saat ini kamu bisa mengalahkan guru kamu Bahkan guru kamu mencium kamu mencium tangan kamu tidak cuma itu saja mayat-mayat yang sudah wafat itu, itu akan berbondong boodong soan sayang-sayang disayang kamu itu nggak melihat kalangan-kalangan tertentu melihat Hah? makanya pernah suatu ketika rasulullah itu bajunya itu eh, basah kuyup saya hati Aisyah tanya ya Rasulullah, lu kok biasa semua ya Rasul dari mana? Apa kata Rasul? Barusan saja saya masuk di bumi lain. Eh? Bumi ini kan ada tujuh. Yang kamu ketahui kan cuma satu doang. Monosim boleh nggak ketahui mengenai-kenai tambe dek rumahmu. Kono-kono ya udah tahu neng Amerika neng Uni Soviet neng Irak neng Iran, eh? Eh? neng India neng Singapura belum pernah. Sampai ini sehari itu Hah? Ini kalangan-kalangan tertentu. Kamu itu, apa itu, jangan bicara hanya menurut otakmu. Kalangan tertentu itu subhanallah. Mereka, Hah? bahkan kalangan-kalangan tertentu itu, mampu masuk di alam malam gaib itu. Mau saus dan katanya ghaib ilallah benar lajalamul ghaib ilallah, huh? memang benar tidak ada yang tahu perkara ghaib kecuali Allah ilaman adinahu kecuali orang-orang yang diberi izin nama Allah kalangan-kalangan tertentu yang sudah diberi izin nama Allah itu isonomoni bapai-bapai busute canggai udah kudusyuri terus nyampe Nabi Adam. Eh? bahkan dia itu punya peti khusus punya catatan-catatan-catatan tuh nama-nama nyampe Nabi Nabiullah ada punya hmm? gitu kan kita orang yang jangan aneh. Kamu kalau membaca sejarahnya ulama-ulama ini, siapa ya Syekh Badawi, Ahmad Badawi ini seorang wali, itu Pengen bafat itu, itu bilang sama keluarganya, "Ini nanti aku bafat, saya tak mandi dulu." Imam, eh, Syahmat Badawi itu mandi dulu, tidak cuma membadawi, rata-rata ulama seperti itu. rata-rata kiai-kiai yang menunggu dia ngerti kematiannya bagaimana, bahkan nanti bagaimana nanti mengerti semua. Makanya jangan dihirian, Imam Ghazali itu. Imam Hujali itu besok kan pengen wafat ya? Ini hari hari ini tuh, beliau ini cari kain kafan. Heh. Besok itu pengen ketamunan malaikat Israel. Hari ini itu cari, cari kain kafan. Setelah hari yang sudah ditentukan, ada beberapa saudaranya di rumahnya, beliau bilang, beliau bilang ini nanti aku, hari ini nanti aku pengen suwan, orang ingatkan Allah. Setelah itu beliau mandi Setelah mandi bersih Kemudian beliau itu Buntel apa? Tubuhnya sendiri dibuntel menggunakan kain kafan Luar biasa Di waktu itu beliau Barusan saja membuat wasiat Memberikan wasiat kepada keluarganya Hari ini nanti beliau wafat Tolong jangan bersedih hati Karena sesungguhnya kematian ini Hanya kematian jasad Adapun pun ruh tidak bisa mati dan hidup selama lamanya itu di samping apa itu di samping itu kain kafannya ini ada ada tertulis itu uratimu imam gue jadi tau rata-rata gue seperti itu rata-rata lo -rata, jenjen rata-rata ya dengerin kan saman kan saman nggak akan maksiat tuh makanya tidak tidak maksiatnya gitu. nih Hei, hei, hei, Facebook hei, hei, hei, cantik hei, hei, hei, di hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, kamu nggak bisa kasef. kalangan tertentu itu mampu melihat catatan-catatan nama-nama murid-muridnya ilayomil kiamat. Eh? Melihat nama-namanya jadi ketamunan santri baru itu orangnya kaget. Dia ngerti. Oh berkiki, berkiki, berkiki, berkiki, berkiki. Hah? Eh? Itu kan. Bahkan ngerti. Oh santri ini, santri ini, santri ini, santri ini, ngerti. Hah? Eh? Ini bukan debul-debulan enggak, tapi memang fakta. Berhubung itu bagian daripada sir hukumnya wajib ditutup, enggak boleh. Aku ketemu karo kacin, nabi orang ngaruh tak cerita no, kowe. Eh, tapi aku ketemu loh, ya, tak cerita no. mau ketemu lo cerita <tuh> no. eh? Tapi nak bungsu-bungsu enggak akan, karena itu perkara sir harus ditutup. Semoga saja kita ini semakin baik, semakin solih. Hah, ilmu ini semakin tenanan, hafalannya semakin sungguh-sungguh, bib ya, bib, dengerin bib, jadi ada berapa elemen bib, sedikitnya berapa, karena ada angkanya situ. satu, dua, dua berapa, seratus belas, yura, no, nomor itu kan lima puluh tiga, ya bib ya. Paling tenan yang sungguh-sungguh, oh, umamane kamu ya yang untung kamu abip. aku paling naik nama, iki um, santri naik ustad mu harorong huh? oke santriku santri ku beli kedes beli ini iki, jaya ke heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, heh, Nabi bahasan gundul santri, woi tak kerempeng ibu bocom anak kualat, anakmu lagi randi rambut ibu bocom ibu bocom tosi santri ibu bocom ibu bocom akhirat ibu tosi malekan Eh <tuh> santri di jayang <tuh> tadi lu tadi istri saya kan anu apa itu manggil manggil cah putri, -putri sentuhin eh mas mas apa yang saya keluar saya iki lu mas ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni <tuh> ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni ngeni saya ngeni ngeni ngeni ngeni Sengerti cawe itu, ndepli ngelai cawe itu, lena wai diwi kan ngerti ini solihah kabeh seng paling solihah, seng paling ayu, seng rapatel ayu, rapatel solihah, wala mirip pat mo kai roh, <noise> <hesitation> sebab ana seng genah ngono lu be sumini, sumini. <laughs> Semoga diberkahi Allah semata-mata lah minah mencerabu alam minah khadir abdul aan min Allah mesti sema berkala sedi minah Muhammad Muhammad Robbanaatinna fi dunia sana wa fi laka roti sana wa kina ad bener walhamdulillah bilalam min